yang mana menginfokan acara cinta abadi Leslar Menuju pelaminan Leslar Spesial pengajian Dan upacara adat ini segera di Anteve, sahabat, ya Yang mana di hari minggu Bakal ada acara lepas lajang sahabat, ya. Dan spesial pengajian Upacara adat ini segera di Antv Mudah-mudahan saja Rangkaian acara pernikahan idola kita Dilancarkan Amin Ya robbal Alamin ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh antv persahabat ya situ mengatakan antv lovers dan lesla lovers jadilah saksi dua insan yang dipersatukan dalam kebaikan Jadilah saksi rangkaian momen menuju pelaminan terfenomenal tahun ini Jangan sampai ketinggalan cinta abadi lesla menuju pelaminan spesial pengajian dan upacara adat segera hanya di antv Itulah kalimat info lewat caption yang dituliskan bersahabatnya yang jangan sampai ketinggalan. Stay tune terus di channel ANTV. Bakal hadir kejutan bahagia yang mana spesial pengajian dan upacara adat dalam acara spesial Cinta Abadi Leslar. Ke kabar berikutnya para sahabat. Di sini juga kita mendapatkan kabar spesial dari... Meli Guslaw, persahabat Yahya memposting sebuah postingan foto bareng dedek Lesti, luar biasa juga ada ucapan selamat ulang tahun dari Meli Guslaw situ mengatakan Barakalwafi umrik dedek jenong sayang, at Lesti Kejora Awal saya jatuh cinta sama dedek jenong ini waktunya nyanyi di Bandung, lihat dedek sayang dan santun banget sama orang tuanya Saya paling suka sama anak yang menomorsatukan orang tua di atas segalanya makanya dedek rezeki dan karirnya juara sehat-sehat terus ya dedek masya allah luar biasa bersahabat ya tentunya kita makin bangga sama lesti banyak sekali orang yang begitu sayang sama lesti kejuara mudah-mudahan keberkahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita berikutnya juga kita lihat di sini ada sebuah unggahan dari ig-nya antv official yang mana tinggal menghitung hari aja untuk acara lepas lajang calon pemimpinmu Dan kado terindah Lesni hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 Para sahabat. cinta abadi Leslar akan segera hadir di ANTV hari Minggu Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan Untuk menyaksikan acara paling bahagia Dan berikutnya kita lihat juga ada ucapan selamat dari Kari VFV Para ya di akun Instagram pribadinya mengungkap foto bareng Lesti dan ada kalimat ucapan selamat dalam lewat caption, Happy birthday for you the nice person in the world. Wow, luar biasa persahabat ya. Yeah. I hope you always happy and all your dream will come true. Wah, wow, luar biasa persahabat ya yeah, ini juga. Tentunya dukungan, support, doa terbaik diberikan untuk Lesti mudah-mudahan Tentunya banyak orang baik selalu mendoakan yang terbaik juga untuk idola kesayangan kita Dan selanjutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial Dari Bang Ricardo yang mengunggah sebuah postingan ketika Lesti dan Rizky Bilar Pak ya, Tampil di Indosiar Yang mana ini adalah salah satu momen ketika para fans berteriak persahabat ya melihat kekiutan dari Lesti dan Bilar 5 Agustus tahun lalu itulah yang dituliskan caption oleh Bang Ricardo masya Allah luar biasa gak menyangka persahabat ya memang tentunya jodoh gak akan kemana mudah-mudahan tentunya Rizky Bilar menjadi imam yang baik untuk Lesti dan sebaliknya juga persahabat ya doakan terus Tentunya support terus untuk idola kita Lesti dan Rizky Bilar Dan berikutnya juga para sahabat ada unggahan spesial Yang mana dari Maesho Imah yang memposting sebuah foto bareng Lesti Bilar Yang mana ada sebuah ucapan doa juga yang diberikan oleh Maesho Imah para sahabat ya di situ Waim mengatakan Happy birthday si Julit Lesti Kejorah Doa terbaik untukmu Duh Rizky Bilar geser dulu napas sih <laughs> Cute banget masyarakat ya Masya Allah Sehat selalu Dede Maen dan Abang Bilar Mudah-mudahan berkah dan barokah Dan bahagia amin ya Alamin. Ke kabar berikutnya kita lihat Di sini ada sebuah bocoran dari Papa Daniel yang ketika ditanya, "Pesawat ya, soal foto yang memegang kamera nih?" ini jawaban dari Papa Daniel bahwa bakal ada acara cinta Leslar, pesawat ya di ANTV tanggal 8 jam 4 sore. Kita tentunya akan secara langsung menyaksikan idola kita. Berbahagia para sahabat ya, doakan yang terbaik ini adalah bocoran langsung dari Papa Daniel mudah-mudahan Tentunya rangkaian pernikahan Lesnar dilancarkan dan disukseskan, amin ya robal alamin Unggahan tersebut juga telah diri oleh akun Instagram fans.lesnar Ada kalimat cancel juga yang tuliskan. Diingetin Papa tuh jangan lupa katanya tanggal 8 Para sahabat, ya, jangan lupa, jangan sampai ketinggalan tanggal 8 Ada acara paling bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Dan kita masih menunggu kejalanan selanjutnya Mudah-mudahan ada kabar baik hari ini Tetap pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi Dan kabar selanjutnya Dan terima kasih para sahabat Selalu tentunya mendukung channel ini Mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Minucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh